dulu eh, dia nyerai, apa nih? Piala, ya. kayak bagian. Tenang aja. Ini lagi apa ini? Kasih tersesangkan. Bagaimana tepuk tangan dong? Siapa bos? Bagus. Oke. Anda kira-kira silakan. Mungkin tidak ada anggarannya tapi kami untuk mengapresiasi kalian walaupun sedikit kita akan memberikan kenang-kenangan sedikit saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Amin ya. Bapak belum lah. Belum. Tenang terbagian. Kita di channel youtube, PSGJ Buntuk Sambal ya. ya. dipijet. Wah, oh, dipanggil, panggil. Panggil. Oh, ya. Masih hadiah apa itu? Masih hadiah buat anak-anak itu. Bawa. <tuk> Terima <laughs> kasih